Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel youtube aku Elin Herlina Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Seperti biasa ya Ibu-ibu mah mengerjakan Pekerjaan ibu rumah tangga Seperti beberes, nyapu, ngepel Dan masak di video kali ini aku hanya mau berbagi kegiatan aku beres-beres kasur, mau ngepel, nyapu dan ngelap-ngelap lemari gitu oh ya apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya terima kasih yang telah mengklik video aku yang telah menonton video aku yang suka komen terima kasih banyak ya teman-teman atas supportnya Oh ya teman-teman semua pas nonton video aku pada lagi ngapain nih uh, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini aku lagi ngelap-ngelap motor jadul aku. Jadulnya ya, teman-teman. Sebenarnya ini tuh bukan motor hmm, pas suami, ya teman-teman. Ini adalah motor almarhum bapaknya pas suami gitu, eh, anak-anaknya tuh pada gak mau ngurusin gitu, jadi ya mau gak mau pas suami yang ngurusin gitu alhamdulillah sih suka kepake gitu ya buat ke sawah atau mau mancing gitu. Karena pas suami suka banget mancing. Dimanfaatkan aja ya teman-teman. Lanjut aku ke videonya ya teman-teman. Aku mau nyapu depan TV. Dan ini tuh debunya sangat banyak sekali ya teman-teman ini tuh tiap hari aku tuh sukanya ngepel tapi selalu aja ada ya teman-teman untuk debu kotoran apalagi rumah aku tuh emang pinggir jalan gitu ya jalannya sih enggak gede gitu ya teman-teman cuma gang kecil gitu yang masuk cuma bisa motor aja dan ini alhamdulillah udah beres untuk nyapunya lanjut aku mau ngepel oh ayo ya, teman-teman semua bunda-bunda mam uh, gimana nih udah pada beres-beres belum ayo semangat semangat ya untuk beres-beres rumahnya beresin sampai rapi sampai kinclong biar nyaman gitu ditempatinnya Oke, okay, ini aku lanjut ngepel ke area dekat tangga ini ya teman-teman. Di sini tuh yang suka banyak debu ya. Malum tangga aku tuh belum di kerami. Kadang aku ke atas tuh, eh uh, malah bawa debu gitu ya karena di atas atap tuh suka berdebu gitu dan suka pada um, berterbangan ke bawah dan ini udah hampir selesai juga ya untuk ngepelnya alhamdulillah untuk dapur aku tuh belum di gitu ya teman-teman uh, aku tuh belum punya rezekinya ya teman-teman untuk, untuk ngeramik dapur rumah aku tuh banyak sekali yang belum beresnya ya teman-teman doain aja ya e, semoga rumahku cepat beres gitu Amin dan Alhamdulillah udah beres ya dan udah rapi e, aku tuh seneng banget ya lihatnya lanjut aku mau bongkar paket gitu ya teman-teman aku tuh kemarin pesen piring gitu ya piring saji yang cantik yang aku pengen dari dulu gitu aku sih suka lihat YouTube YouTube uh, ibu rumah tangga yang suka beli paket piring gitu dan aku tuh udah incer gitu ya baru sekarang kebeli gitu Alhamdulillah uh, berkat nabung dulu ya teman-teman aku tuh nabung dulu baru aku beli ini tuh piring warna putih ya teman-teman Cantik gitu Piring keramik Ini tuh anakku nggak mau diam gitu ya Dia tuh excited banget Kalau buka paket Eh Kayak dia aja yang beli ya teman-teman Padahal -teman. ini tuh Isinya cuma piring gitu Dan ini dia Piringnya cantik banget ya teman-teman aku tuh suka banget nih aku beli dua gitu harganya tuh rp uh, lagi gratis ongkir gitu Alhamdulillah ya sesuai banget dengan apa yang aku inginin gitu Alhamdulillah oke okay, uh. ini tuh uh, paketannya tuh rapih banget ya bubble Itunya tuh sangat tebel banget gitu Oke sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena like itu sangat berarti banget ya teman-teman buat youtuber pemula gitu. Oke terima kasih yang telah menonton video aku. Sal sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye